Jadi hari ini kami dari tim Penulis Sama akan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada Pak Gito. Nah, kita sudah menyiapkan gerobaknya. Uh, seperti apakah gerobaknya untuk kita-kita kita lihat sama-sama. Nah, ini dia gerobaknya seperti ini. Sudah kami dekor dan sudah kami bersihkan. Lalu, kami juga sudah mencari atap buat uh, melindungi dari panas ataupun hujan. Nah, ini gerobaknya seperti ini kurang lebih. Ini juga bisa seperti ini. Nah, ini dia gerobaknya. Di sini ada laci juga. kalau di bawah ini juga ada laci. Ini untuk penyimpanan stok-stok uh, jualan dari pagito Gito. Nah, ini dia gerobaknya. Kurang lebih uh, perubahannya seperti ini Untuk kita ikutin terus pembagian hari ini Let's go, Sika! Tidak punya usaha dikasih modal ya, senang oh. saya bersyukur dikasih modal untuk usaha apa aja bersyukur ya jadi hari ini kami dari tim, -tim Yesen, tangan pengerapan sedang memberikan bantuan kepada Pagito dengan bantuan modal usaha ini dapat uh, memberikan modal sehingga amin. Pak itu bisa merenovasi rumahnya lagi dengan baik amin, amin. Dengan biar amin. kalau banjir atau hujan bisa pagito bisa lebih tenang dan nyaman Amin, terima kasih ya. banyak, terima kasih banyak. Saya yes, terima kasih banyak kepada donatur Tangan Pengharapan dan anak buahnya pun dan yang lain-lain termasuk Bunda yang apa panjang tangan dari ke saya, saya banyak-banyak terima kasih banget. Saya nggak diduga dapat bantuan Tangan Pengharapan. satu mengucapkan terima kasih buat pertolongan Anda bagi mereka yang membutuhkan melalui program Peduli Sesama bersama Yayasan Tangan Pengharapan. Program Peduli Sesama akan mengadakan konsep baru untuk terus melakukan perubahan bagi mereka yang membutuhkan. Nantikan program kami selanjutnya, Helping People Live a Better Life.